makanya di dana kenakalan jadi enggak ada beban banget ya dapat ya syukur enggak dapat ya udah ya cuma di sini aku bakalan bongkar ah dapat cok ya dapat dapat dapat pisang kun oke manggis boleh turun cakep anggur juga boleh nice semongki lagi semongki candy biru 10 kali 4 lumayan 14 18900 dan kita dikasih langsung sini mega mega load Indonesia ya. 265.000 rupiah cakep sih tuh nah disini semangkanya pecah, pisang boleh, ada kali 6, anggur boleh, candy biru kurang satu nice banget, kali lima lagi turun, nah banget kali 8, 11, 19 ya, 19 lima belas ribu lumayan, dapat super B lagi, dari sini 287 ribu nah, sini kalau di total profit kita dalam free spin udah nyampe hampir hai hai hi, hello guys, jumpa lagi ya, seperti biasa bersama saya lagi, kita bermain lagi nih guys ya di sweetbon aja yang ori ya guys ya yang nggak pakai saljunya di sini kita bermodalkan yes, 100 ribu ya 100.000 ya 100.000 tapi di sini aku langsung main Barbar -bar aja guys ya di bettingan 6000 langsung aja kita kasih Turbo Spin 50 ya guys ya kita kasih di Turbo Spin 50 apakah kita langsung dikasih profit apa malah kebalikannya guys ya malah rungkat Rungkan mah nggak masalah cah ya soalnya aku di sini di dana kenakalan jadi nggak ada beban banget ya. Dapat ya eh, syukur nggak dapat ya udah guys Cuma di sini aku bakalan bongkar lah. Dapat cok ya. Dapat dapat dapat dapat. Kita dikasih ya. Kita dikasih langsung ini free spin. Di sini berarti kita ngabisin cuman ya nggak nyampe 30.000 ya untuk dapatin free spin lumayan lah ya. Semoga di sini ada hasilnya. Oke okay, pecah pertama semongki tapi nggak dapet kalian pisang pun oke okay. manggis boleh turun cakep anggur juga boleh nice semongki lagi semongki candy biru 10 kali 4 lumayan 14 18.900 dan kita dikasih langsung sini Mega Mega Lord Indonesia ya. 265.000 rupiah ya, cakep sih <tuh> awalannya bagus ya masih ada banyak putaran ya saya putaran lagi di sini semoga dapat profit lagi ya ampun dua putaran lagi Oke okay, iya pisangnya kurang satu nah di sini semangkanya pecah pisang boleh ada kali 6 anggur boleh candy biru kurang satu nice banget kali lima lagi turun nah banget kali 8 11 19 ya 19 belas kali ribu lumayan dapat super bill lagi dari sini lima ribu nah di sini kalau di total total profit kita dalam free spin udah nyampe hampir 500.000 ribu lebih coy ya malah kali ratus tujuh puluh khan anggur nggak mau anjir nggak apa apa guys ya di sini kita dapat udah setengah juta langsung coy ya Modal kita dari 101, di sini udah naik langsung ke hampir 700.000, dan di sini seperti biasa karena udah profit, ya guys. Ya, di sini bakalan aku spin manja dulu, di bettingan 400 rupiah di 2 week spin. Ya, kita main santai lagi. Ya, di awal-awal kita udah main gaskan, kan? Kita dapat cuan itu tujuannya. Nah, di sini tinggal ya tinggal kita spin manja-manja di bettingan kecil sini aku tambahin lagi ya bettingan 400 kasih 70 putaran di quick spin nggak pakai double bet nggak pakai centang SS ya semoga aja kita dapat ya di bet 400 ini uh, free spin lumayan juga tuh secara band 40.000 ya kalau dapat kalau nggak nggak masalah juga ya oke okay, up tiga scatter ala nggak mau nongol ya guys ya satu lagi skaternya tapi nggak mau muncul ya udah nggak apa-apa dan seperti biasa juga di sini yang baru hadir baru gabung baru join baru nongkrong di sini thank you banget untuk kalian semua bosku ya thank you banget atas waktunya udah ngeluangin waktu walaupun lagi sibuk nginjepatin waktu di sini thank you banget apalagi udah dibantu like comment share nya thank you banget ya pokoknya the best lah kalian ya udah ngebantu like comment share nya nah yang baru join baru pertama kali jangan lupa di subscribe guys ya Jangan lupa di subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini. ya Karena bakalan tiap hari update pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza yang ori, guys ya. Oke, okay, di sini sisa putaran, sisa 37 putaran dari 70 putaran Quick Spin di bettingan 400 perak. Saldo masih aman, berkurangnya juga masih tipis ya. 32 putaran lagi dan sini kita juga udah udah fix bakalan WD ini ya udah bakalan kita patokin di sini uh, WD 600 nggak kurang nggak lebih guys ya karena udah cuan udah 6 kali lipat dari modal udah lumayan banget udah bisa neraktir teman temen ya <tuh> udah juga dapat pegangan nih ya, guys ya nah sekitar dua nah semuanya pecah lalu lipat, turun dua lagi dong alas ya boy kagak mau cok heh uh. tapi hmm. nggak apa-apa ya? ingat ya nggak apa-apa mencari free-spin itu kita butuh kesabaran dan kehokiannya kalau dapatnya cepet isinya nggak ada sama aja mending dapatnya lama cuma sekali dapat kontan guys ya <laughs> langsung WD Oke sebelah putaran lagi disini biasanya masih belum juga Cuman saldo kita aman standby di 645 646 67 turun lagi 65 naik lagi guys ya seperti biasa lah ya. naik turun-naik turun guys ya. Oke okay, pisangnya pecah hmm belum juga guys ya, tiga putaran terakhir di sini apakah kita dikasih pecahannya bagus atau malah yang lainnya. Oke, okay, habis guys ya Gak -gak mau di sini. Oke, okay, dan seperti biasa di sini eh udah 70 putaran, biasanya di sini aku bakalan tambahin lagi ya, guys ya. Bakalan tambahin lagi di sini polonya itu ke 50 lah ya. Dari 70 turun aja di sini nominalnya jadi 50 quick spin. Nah jadi polanya itu 50-70-50 guys ya Di awal itu langsung main barbar -bar. Sisanya itu kita main santai <tuh> scatter Aduh gak mau pecah turut lagi ya Kurang satu aja ya, Tipis-tipis ya Biasalah ya Oke Anggur, semongki, pisang, candy Semuanya pecah ya Mantap banget Kalau di luar enak banget pecahnya Kalau di dalam frisbee Oga-oga hancok Pecahannya hmm, Begini amat pecah lagi nah bener kan pecah lagi cok di atas lima kali pecah loh sampai dapat nice bangke <gif> 42 putaran lagi dan seperti biasa di sini selalu aku ingatin untuk kalian ya guys ya yang selalu bermain atau hobi bermain ini hobi sih hobi juga ya cuman jangan terlalu banget dan ingat nah, kalau mau deposit atau bermain mau nyocol ya cukup pakai dana kenakalan aja ya kalau dana kenakalan belum cair ya sabar coy jangan sampai pakai dana kepulauan pribadi ya jangan coba ruwet nanti istilahnya coy dan ingat ini ya cuman hiburan semata jangan jadi dipatokan untuk mencari pen mata pencarian atau mencari cuan tiap harinya jangan over banget lah tiba-nya kecak <tuh> main sih main cuman ingat. Oke, okay, uh, 34 putaran lagi, ini dapet enggak dapet ya, bodo amat ya guys ya, karena udah cuan udah enam kali lipat, udah udah-udah nyentuh ya, udah nyentuh ke minimal kita WD ya, lima kali lipat dari modal udah bisa sih ya, target aku biasa kalau main kayak gitu ya, lima kali lipat dari modal dapat cuan udah kita WD ini aja, dan ini malah enam ya guys ya, main banget, lumayan banget di sini, oke, okay. sisa dua puluh putaran lagi ya mantap, 24, scatter masih ngeprank dua, dua, dua, dua, dua dan 2 ya, <coughs> oke okay, mantap, 10 putaran lagi kita nih, kalau tidak kita lihat ya. 10 putaran lagi kita lihat, kalau nggak emang nggak dapet, berarti kita harus cabut ya siap, daripada kita naikin bet karena penasaran, atau kita buy, eh, ini kita wd aja ya, karena menang sebenar benar menang itu ketika kita, kita wd, kayak siapa, percuma jp kalau nggak wd ya, oke okay, 18 mil lagi. 17, 16, hmm, 15, 14, 13, 12, 17, ha, 11 11, 11, belas ya guys ya. Kayaknya kalau di Terowong Terowong nggak kawal kan nih cowok ya. Ya udah guys ya, cukup sampai di sini dulu. Thank you banget untuk kalian semua bosku yang udah ngebantu sebut. Semoga kalian dikasih kesehatan melimpah sama rezeki yang terus menerus ya. Amin. Dan kita bakal jumpa lagi di next video seperti biasa. See you next time. Salam sensasional dan bye bye. Thank you guys ya.